SCP-054-FR merupakan sebuah fenomena anomali yang akan muncul di beberapa bagian yang ada di pantai-pantai Biasanya akan muncul di beberapa pantai daerah Bagian barat dan juga Bagian timur Jika ada makhluk non-akuatik yang berenang di lautan Ini termasuk hewan daratan dan juga manusia maka SCP-054-FR akan muncul di sana, dan mengubah ombak yang ada menjadi berbentuk seperti hiu putih besar atau karkarodon karkarias. SCP-054-FR akan membesar bentuknya seiring waktu ombak tersebut juga membesar. Dan orang-orang atau makhluk yang terkena serangan ombak akan juga mendapatkan luka yang sama sakitnya Seperti digigit hiu putih besar Area 1 km di pantai tersebut yang dimana SCP-054-FR bisa muncul Akan selalu dipantau Dan ditahan dengan menjauhkan warga-warga sekitar dari pantai tersebut Amnestik kelas A untuk para saksi yang melihat SCP-nya dan amnesti kelas B untuk para korban SCP-nya harus diberikan jika dibutuhkan SCP-054-FR dapat melaju dengan kecepatan yang lebih besar daripada ombak biasanya kecepatannya mencapai kilometer per jam dengan tambahan serangan fisik terhadap ombaknya tidak memiliki efek apapun Walaupun memungkinkan untuk menghindari serangannya dengan menyelam ke bawah ombak sebelum diserang olehnya Kemunculan SCP-054-FR sangat sulit ditebak dan menjauhkan orang-orang yang ada di pantai merupakan usaha penanganan yang terbaik saat ini